Emas bearish, akhirnya terjatuh. Bias harian pergerakan emas US terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas US sedang tertahan di bawah area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1966.76 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1981.83. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.